Baiklah para sahabat selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali percobaan kita di sore hari ini tentu harus sebuah kabar spesial bersama kita semua perhatikan persahabat di, ungg di unggahan pertama ini masya allah banget ya BTS Letera video clip video, video yang persahabat yang masya Allah <gif> tentunya kita merasa bahagia banget ketika melihat kejora memeluk kakak bilang dari belakang suatu luar biasa kebahagiaan yang kita rasakan mudah-mudahan tanggal lastigila diberikan kebahagiaan juga amin di postingan ini tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan yang dari akun wiewikarsk312 akibat cinta lokasi buat video klip yang ada Cinlok, sutradara dan penyanyi Wah meresahkan katanya tumbawon. <laughs> Ceritanya sutradara dan penyanyi sesampet yang luar biasa, mudah-mudahan tentunya selalu membuat bangga dan selalu membuat bahagia para fans sejati. Dan ke kabar berikutnya juga. Ada sebuah spesial terbaru dari ig nya Kakak Bilar Pak sahabat ya, kembali Kakak Bilar Enggak sebuah video lagi makan Tetapi disitu perhatikan makanannya mau dikasihin ke Baby L sahabat ya Tentu di sini Kakak Bilar menyampaikan dalam sebuah video Enggak mungkin kan bapaknya harus makan sendiri persahabat ya harus, biar bareng, kata Kakak bilang Dan disini juga di kalimat Saat bikin video ini, emaknya lagi melototin gua sambil megang botol susu, gestur, siap-siap untuk mimpuk. Emang gua salah ya, guys? Katanya tuh ya salah lah. <gifat> Baby kan belum bisa makan. Aduh, ada-ada aja kelakuan dari Papa Bilar ini. Persahabatnya ingin membuat, tentunya warga Konoha kita bahagia Masya Allah, mudah-mudahan kebahagiaan selalu kita rasakan. Selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita Amin Dan ke kabar berikutnya Ada sebuah ungan spesial juga yang kita dapatkan Perhatikan bersahabat yang mana Tentunya Mas Gong Li Ada di ruangan editor ya, wow. Apa mungkin ada kejutan vlog terbaru Yang akan tentunya disuguhkan Yang akan di up di channel youtube Kakak Bilar atau Leslar Entertainment Mudah-mudahan saja Ada vitamin bahagia yang kita dapatkan Dari tim Leslar Entertainment dan kita lihat juga persahabat ada unggahan spesial terbaru dari IGSnya Bang Boril 31 menit yang lalu ini menggogak sebuah postingan dia ya, Perhatikan, Bang Borel sudah berada di Indonesia Wow, kejutan lagi malam hari ini persahabatnya jangan sampai lupa Jangan sampai tentunya ketinggalan untuk kita semua menyaksikan idol kesayangan yang akan tampil persahabat malam hari ini di Indonesia Yuk sama-sama kita kompak dan tentunya kita buktikan Bahwa kebarbaran Dari fans sejati Leslar itu Sangat luar biasa untuk mendukung Karya-karya terbaik Dari Lesti Kejora Maupun kakak Rizky Bilar